Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022, terpantau turun untuk cetakan Antam maupun UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 557.000, turun Rp 2.000 rupiah dari harga kemarin, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama juga dijual pada harga Rp 514.000, turun Rp 1.000. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 1.010.000, turun Rp 3.000 dari harga kemarin. Sementara itu emas UBS dijual seharga Rp 963.00, juga turun Rp 2.000. Sementara itu, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.811.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.721.000 rupiah. Selanjutnya, emas batangan 24 karat dengan berat 10 gram untuk cetakan antam berada di harga 9.564.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dijual 9.391.000 rupiah. Harga emas batangan 25 gram cetakan antam hari ini dihargai 23.777.000 rupiah, sementara untuk cetakan antam 50 gram di pegadaian dijual seharga 47.472.000 rupiah. Sementara itu, Harga emas batangan 25 gram cetakan UBS dibanderol Rp23.429.000, sedangkan ukuran 50 gram di UBS dijual seharga Rp46.761.000. Untuk ukuran 100 gram, pegadaian mematok harga emas cetakan antam sebesar Rp94.863.000. Sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan UBS sebesar Rp. 93.486.000. Sekian harga emas untuk tanggal 19 Mei tahun 2022. Dapatkan ibu e Cara Berkebun Emas secara gratis, silakan hubungi 08 1 2 1 2 1 1. Sekali lagi, 08 1 2 1 2. 983101. Untuk mendapatkan harga emas terbaru setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.